traweh itu yang kontroversi di kitab majmuk karangan Imam Nawawi Yo ya, akal-akalannya tiang-tiang kalau nganti itu kan betul-betul itu Imam tapi tidak akan tidak kandahin Imam supaya so, seperti niat ngakali pengeran tapi ya, pengeran yo yurah kena Ngeten ini adalah Imam Syafi'i. traweh itu kalau terakhir kan bintang, terakhir rakaat kan dua rakaat dulu lalu pas dua rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat sampai niatnya witir apa Wittir. Setelah dua rakaat Samen Salam ndak. Salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena kue witir tapi jumlahnya dua. Nah, itu sholat teraneh, nopo di dunia. Ah. Terus Samen mendingan buatan Gus maksud niku tapi lurus. Eh, berarti kayak Kudun Rangno Pengeran, kutu kamu Pengeran, kayak penjelasan Gusti ini dua sementara. Loh, nanti ada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 sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam, ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri nggak bisa sholat yang mandiri nih enggak nasibku ngenteni yang satu itu. salat <tuh> sholat <tuh> selesai ya selesai sebab itu seharusnya witir, agak resiko ya orang rokaat langsung tasahut ta awal, enggak terus tambah ta rokaat, terus mirip maghrib lah, mirip apa? maghrib tapi itu kan masalahnya nggak populer juga nah itu akhirnya tiap kali wassalamu sunatan minal witri, kan? terus oh no minal witri kan? itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil paket si. witir tapi genep sih tapi ini sementara gusti tapi kaki kita bangga, bangga. <laughs> bingung, yuk, pengiran. Ra -pengiran, bingung itu cara pengiraan-rapengiraan itu bingung tenan ngadepi nah, makanya itu nak cara kula, ya seram-sati jiro-jiro noh sebagai ya jadi barang keliru kadang yo ya, gumgot pura pengeran itu rasul santo itu jadi nak sholat ya nak coro nak coro saidina Utsman itu memang beliau bilang dua rokaat tuh berdiri sendiri karena sholat tuh setiap dua rokaat selesai setelah salam tuh selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu rasul witir witr witr rancoros saidina Utsman Nabi Dawe wa autir biwa khidatin kemudian sholat sholat anda yang dua dua itu ditutup witir, berarti ya yang sholat kedua ya sunatan sunatannya biasa saja nafal mutlak, gak usah nyinggung-nyinggung apa, -nyinggung witir <tuh> loh ini penting sekali, karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak apa, witir, lah nanti yang satu terakhir witir ya tapi ada tengok, jadi ini perlu ketahui sholat itu memang memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri Lah kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mereka sak paket koyo capres apa? nopo? cawapres. Ya ora iso salat ono Aduh. Faham ya. Terus niku kae fi'ah kae fi'ah salat. Di sampean memang Akal-akalan, tangganya witir, pun bener. Solusur natam, minal witri, rok ini. Nanti ini untuk bener, ya, rontok ngawur. Ngawurnya itu tadi wong sholat, tikum mustakilah. Setelah ditutup, salam selesai kok, bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung. Setelahnya kan, mana ada sholat kok, sudah ditutup. Berkaitan. Mulai kulon punak twitter, ujar atau tak niati twitter. Mau kulon racocek, pengumuman nih gua bati cocok. <laughs> tapi kulon, tapi kan kulon makmum. Ramalat dihisab kan cara salah yes. Usulis sunatan anut imam tengati kulon pun supaya. Nah, kami salah, kami salah. Nak bener gimana? Nopo bener, tepat tepat. Nonton mau nulis. <laughs> Tadi kulon ini alim fakir, tapi paling tersiksa aku kalah be atet, kalah be nopo atet. Nanti nentang atet tuh rapi. Cari nabi konumbu meuang, isme yes. lah nombu wong. Nah, mumpung pintu ya melonobo, pintu <tuh> Nah, itu intinya, Imam Safi harusnya punya rasa malu, orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebutnya sholat nih nyatem salah lah, gilirah-gilirulah, Lawung sholat gue sampai, rausah detail-detail nopo nih ya. Nah, ini jari hmm. Imam Syafi'i, iklim lebih mejid niat duha ya untuk tahiyat nia mejid, niat ya tahiyat mejid, nah waktu duha ya untuk, duha <tuh> Karena wis barang apa ya, SBY, biasa tetap apa Oh, jadi harus ribet-ribet niatnya, memang barang apa? Paham itu. Tapi kan sederhana kan sebetulnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat, paham itu.